Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita mendapatkan kabar spesial bahagia Tentunya kabar bahagia ini kita dapatkan dari Bang Rakesh sahabat ya selaku desainer yang mana membocorkan soal lamaran Lesti dan Rizky Bilar, pasabat ya, tentunya dibocorkan aja nih akan ada 17 groomsmen, tentunya teman dekatnya Rizky Bilar, pasabat ya, yang akan mendampingi Rizky Bilar di acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar dan bajunya sudah disiapkan oleh Bang Rakes, pasabat ya, ada beberapa nama yang disebutkan. Tentunya ada nama Feral Bramasta, Sky, Haris Pirza, dan tentunya ada juga Rizky Nazar, sahabat, ya. yang termasuk akan menjadi groomsman Rizky Bilar. Sahabat, ya. Doakan yang terbaik, tentunya bakalan ada kejutan spesial. Artis-artis tampan akan mengiringi atau mendampingi Rizky Bilar di acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar nanti. Mudah-mudahan acara selalu diberikan kelancaran dan tentunya kesuksesan amin ya robbal alamin. Berikutnya juga sahabat kita mendapatkan kabar spesial juga tentunya ada unggahan dari IG-nya Bang Ricardo. Di sini Bang Ricardo memposting baju batik pra sahabat ya ini adalah baju yang akan menjadi seragam di acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar. Pra sahabat ya doakan lancar terus nih sampai hari hanganti nanti amin. Bang Ricardo juga tentunya menyampaikan persahabat, ya tentunya Bang Ricardo ini telat untuk mengambil baju seragam di ya Alhamdulillah tentunya Bang Dodo juga sudah mendapatkan baju seragam, yakni batik persahabat yang akan dipakai di acara lamaran nanti. Kita mendapatkan bocoran, tentunya sudah dipastikan. Seragamnya akan tentunya memakai batik, persahabat, ya, dan pastinya untuk seragam ceweknya pasti akan memakai baju kebaya, makin gak sabar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia dari Lesti dan Rizki Bila Postingan tersebut juga telah dari post oleh akun Instagram Lestler 0501 ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Disitu dikatakan. Bocor seragam, semoga dilancarkan persiapan sampai acara berlangsung Diberi kesehatan panjang umur dan tidak ada halangan apapun Amin, Masya Allah, Tabarakallah Luar biasa persahabatnya selalu tentunya memberikan dukungan untuk Lesti dan Rizki Bilar Dan untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari guestnya Rizki Bilar Abang Milar tentunya mengunggah sebuah postingan buku, persahabat ya, tentunya ada sebuah kalimat tertuliskan, cinta itu perjalanan bukan pemberhentian. Kita tidak berhenti hanya karena menemukan cinta, justru baru dimulai perjalanan panjangnya. Kadang lelah, bosan, bahkan tergoda pergi, kadang sakit, patah hati, bahkan dirunung susah. Tapi perjalanan harus diteruskan, wah wow, sahabat, ya, tentunya itulah cinta yang tentunya. Dimiliki oleh Abang Bilar yang kedua kalinya berkali ke ya, Alhamdulillah perjuangan Rizky Bilar selama ini bisa membuahkan hasil Alhamdulillah masih bisa tentunya bersama Lesti Kejora Dan sebentar lagi akan melangsungkan acara pernikahan Berikutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah postingan Yang mana tentunya ini ketika live Instagram dedek Lesti Kejora bersama si Delin bersahabat ya di situ ada bocoran juga bahwa si Delin akan membuka cabang di Bali, para sahabat ya, di bulan Agustus. Dan tentunya kita mendapatkan bocoran dari Dedek lesti kejarah. Dedek lesti menyampaikan semoga Dedek gak pas lagi honeymoon, katanya keceplosan bersahabat ya, aduh, apa mungkin bulan Agustus sudah dilangsungkan acara pernikahan, para sahabat ya. Mudah-mudahan saja, tentunya, Bang Min berpikiran bahwa pernikahan Lesti akan diadakan bulan 7 tepatnya tanggal 25 Yang Doakan saja, mudah-mudahan benar, dan tentunya kita selalu mensupport buat Lesti dan Rizky. Bilar postingan tersebut juga telah direpost oleh akun Instagram Sendal Putih skor Bilar ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Sidalin mau buka di bulan Agustus di Bali para sahabat ya dan semoga Dedega pas lagi honeymoon kecaplosan adalah jalan ninjaku. Jadi nikahnya kapan? Aduh. <guruh> Banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram hmm. Ayrin Anskor Alindi mengatakan nikahnya insya Allah masih di bulan Juni Aduh doakan saja persahabat ya Mudah-mudahan saja secepatnya akan nikah juga tentunya diumumkan langsung oleh Lesti dan Rizky Wilar Berikutnya juga kita mendapatkan kabar spesial dari Indosiar ya Di akun Instagram pribadi Indosiar mengposting sebuah postingan info foto Dede Lesti dan Rizky Billar di situ tentunya menginfokan bahwa bakal ada souvenir eksklusif dari lamaran Leslar, sahabat ya kita akan mendapatkan souvenir nih dengan ikuti challenge undangan virtual Leslar, sahabat ya tentunya caranya ada di slide kedua kita lihat aja. Di situ ada mekanismenya para sahabat yang pertama follow media sosial Indonesia dan tentunya kedua foto saat kamu nonton di TV atau video ketika acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar berlangsung. Di lamaran Lesti dan Bilar tentunya takdir cinta Lestar minggu tanggal 13 Juni jam 3 sore waktu Indonesia Barat dan berdandang sekeren mungkin layaknya kamu datang di lamaran Lesti dan Rizky Bilar. Yang ketiga tentunya upload ke Instagram dengan hashtag kondangan virtual Leslar, berikan caption yang berisi ucapan doa atau kebahagiaan kamu, menyaksikan lamaran Lesti dan Rizky Bilar. Itu tentunya mekanismenya para sahabat, ya siap-siap tentunya kita akan mendapatkan souvenir dalam acara kondangan virtual Leslar, para sahabat ya doakan saja mudah-mudahan kita semua mendapatkan kejutan, mendapatkan kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya juga para sahabat kita mendapatkan kabar dari Bu Harsiwi Aman juga sahabatnya di sini menginfokan kembali jangan lupa tentunya sekitar mengingatkan acara puncak kisah cinta Lesti dan Rizki Bila akan diadakan hari Minggu tanggal 13 Juni jam 2 siang itu adalah sesi pertama lamaran takdir cinta Leslar sahabatnya yang kedua tentunya sesi acara kedua akan diadakan jam 18.30 waktu Indonesia barat Tentunya dengan acara restu keluarga Leslar, Pak Sahabat, ya, dicatat tanggal dan jamnya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Dan berikutnya juga, ini ada undang spesial dari guest-nya Amabel, Pak sahabat, ya, haduh makin so sweet aja nih. Bunda Lesdi dan Papa Binar Pak Sahabat, ya, doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan tentunya kita masih menunggu kejutan selanjutnya, benar-benar kita mendapatkan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita. Mungkin itu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.